Yang kuahnya kental banget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 aduk, lalu diamkan selama 10 menit saja, saya kira cukup ya. Nah, setelah 10 menit, jangan lupa kita cuci bersih ayamnya agar ayam tidak kau asam ya ketika ya, direbus nanti dan tidak terlalu asin, cuci bersih dan kita rebus pakai air rebusan pertama nanti rebusan pertama ini kita buang karena di sana akan keluar banyak lemak-lemak dari ayam sementara ayam direbus kita siapkan bumbu yang akan dihaluskan saya ulek manual ya karena ya nggak tahu kenapa masih suka cara tradisional ini dihaluskan sampai benar-benar halus lihat ini tidak usah terlalu matang ya si ayamnya waktu rebusan pertama karena akan kita buang apa kaldu keluaran pertamanya yang mengandung lemak kita ganti dengan air yang baru untuk menjadi kuahnya nih, nanti sebanyak 650 ml kita rebus bersama daun-daunan serai yang sudah digeprek juga laos yang sudah digeprek kita rebus sampai mendidih Sampai si ayamnya matang Sementara eh, Ayam direbus Bersama daun-daunan Kita lanjutkan leluk lagi Sampai halus. Siapkan minyak goreng terlalu banyak ya penyakitnya setelah panas kita gongso atau kita tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan sampai harum dan sampai bau tidak lama ya guys sampai hilang agak setengah garing tuh gitu untuk menggoreng bumbu ini menggunakan api yang sedang ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil jangan lupa diaduk-aduk agar tidak kosong jika sudah pinggirannya agak kosong ini merupakan tahap maksimal si bumbu mengeluarkan wanginya nah, jangan lupa kita masukkan bawang kri yang tadi diaduk-krius saya lebih suka bantunya, itu dipenuhi bersama bumbu ya, karena jika dikabulkan mentahnya seperti itu, saya jarang suka. Baunya di mulut sangat strong nanti. Kalau sudah ini seperti ini, wanginya strong tapi bisa dimakan, tidak mengikuti bau seseorang. Ya, kita ya, ya, ya, ya, berusaha sampai. Eh, bumbu-bumbunya garing dan wangi. oh iya biasanya waktu di jawa timur bisa pakai goreng yang tentang, ya. tapi berhubung e, saya belum sempat membuat goreng kentangnya, saya ganti dengan kerupuk aja rambut tapi sebenarnya lebih enak kalau ada ini apa si gorengnya itu bisa dilihat ya udah agak garing di sini kita tambahkan air itu airnya agak coklat agak kuning karena saya mengambil eh, sisa-sisa si bumbu ini tadi yang dilakukan ya ke, Oke. jadi kita masukkan bumbunya ke rebusan ayam tadi aduk-aduk sambil kita cicipi setelah si ayam matang kita tiriskan untuk kemudian digoreng setengah garing ya. sementara menunggu ayam garing setengah garing kita siapkan Dulu, bahan-bahan untuk membuat sambal sotonya ada cabai, gula, garam, dan e, kemiri. Kita ulek sampai halus. Ketika si sambal sudah halus, tipsnya biar gampang diambil, kita boleh tuang sedikit kuah dan jeruk nipis yuk kita siap-siap untuk makan kita siapkan nasinya lalu kita hias atau kita beri topping atau pelengkap pertama bihun lalu kecambah yang sudah diblansir, lalu kita beri uh, toge yang diiris tadi ya mentah ini tapi nanti ketika kena kuah panas dia akan mateng ayam suwir silirnya agak banyak gak papa juga ya lalu kita taburi irisan seledri tomat Di sini tomatnya bukan hanya sekedar hiasan ya kalau suami aku tuh suka ini ikut, ikut dimakan juga katanya enak gitu jangan lupa jeruk nipisnya untuk ditabur nanti di atas nasi kalau suka asam sih enak-enak aja ya kadang saya suka pakai panas-panas di ditetesin jeruk nipis lalu kasih kecap juga sama sambalnya aku campur aduk-aduk di sotonya hmm, dimakan pakai kerupuk, panas-panas hujan-hujan, enak banget itu kasih telur dan bawang goreng hmm, lalu kita siram kuah panasnya di atas di soto Hmm, enak banget ini bun daripada beli ya kita bisa makan sepuasnya kalau bikin sendiri di rumah pas lagi musim hujan pas bikin soto kita makan panas-panas di teras rumah hmm, mantap hmm. yuk kita dengar pendapatnya hmm. yang ngicipi pertama kali hmm. Hmm, banget nggak